buat chicken wing yang pertama yang kita siapkan adalah sayap ayam Ini yang bersih, kemudian telur Tepung maizena Tepung panir atau tepung roti Bumbu-bumbunya ini ada bawang putih Ada lada Ada penyedap rasa Ada garam Ya, selanjutnya kita proses pengolahan ada. Nah ini. Siapkan bumbu-bumbunya ini. Ada bawang putih. Cek dulu biar halus. Kita masukkan. Ada garam. Kita setelah penyedap rasa dan kita aduk campur cukup rata kita simpan ke dalam chiller atau kulkas selama 30 menit supaya bumbunya meresap setelah setengah jam keluarkan dari kulkas kita tim atau kukus kurang lebih 15 menit setelah kurang lebih 15 menit kita angkat kita ambil kemudian kita kocokkan telur, sisihkan. kemudian ini kita masukkan ke tepung, kita tekan-tekan. Kita masukkan tepung, setelah minyak cukup panas, kita masukkan ini sayap ayam. -ayam. Satu lagi tip untuk menggoreng adonan yang menggunakan tepung roti, jangan sering dibolak-balik. Kemudian gunakan api kecil untuk hasilnya lebih matang rata. Meningkatkan kemasan, kemudian kita angkat dan kompor.